Raffi Ahmad merupakan salah satu artis yang diundang dan akan menghadiri acara pernikahan Kaisang. Pada acara televisi FVP di Trans 7, Raffi Ahmad dan Irfan Hakim memamerkan undangan resmi yang mereka dapat dari Kasang, yang merupakan seorang putra bungsu Presiden Joko Widodo. Jelas dong ada namanya, bisa lihat gak sih? Ucap Raffi sambil memperlihatkan undangan ke kamera. Ada yang menarik dari undangan milik mereka berdua. Undangan yang didapat Irfan Hakim mempunyai barcode, sedangkan punya Raffi nggak ada barcode-nya. Raffi pun terlihat bingung. Irfan Hakim pun lantas mempertanyakannya. Ih gue mah ada barcode-nya, kok lu nggak ada? Kata Irfan Hakim. Raffi pun terlihat bingung. Aku Asli. Asli. Mas, kok aku nggak ada barcode-nya sih, Mas Kaisang, kata Raffi sambil mendekat ke kamera. Seraya memberitahukan hal tersebut kepada Kaisang. Barcode itu kan tanda masuk. Eh, tapi gue kan artis banget. Tinggal nunjukin muka. Oh, Raffi Ahmad, silakan masuk, bela Raffi. Raffi Ahmad terus melihat ke arah undangannya, sambil berharap menemukan barcode seperti pada undangan Irfan Hakim. Sesekali saat acara berlangsung, pertanyaan mengenai barcode tersebut selalu ditanyakan Raffi kepada Kaisang sampai di akhir-akhir acara TV karena kepikiran katanya dengan nada bercanda, "Guys, sampai di sini dulu videonya, guys. Terima kasih telah mengikuti video ini, sampai jumpa, guys."